Hai everyone, dalam video ini saya akan berbagi pengalaman saya dalam mengambil ITP TOEFL atau Institutional Testing Program TOEFL yang merupakan jenis TOEFL dengan media kertas atau paper base, dan saya akan juga berbagi informasi tentang dua hal yang saya lakukan agar saya memperoleh skor TOEFL yang saya inginkan. So, let's check this out. Saya telah mengambil kurang lebih empat kali tes. Tes yang pertama, saya memperoleh skor 550 Lalu yang kedua, saya memperoleh skor 580 Yang ketiga, ITP Topol skor saya sebesar 607 Dan yang terakhir, yang paling besar, skor Topol saya mencapai 633 Nah, pada dasarnya, saya melakukan dua hal agar saya memperoleh skor tersebut. Yang pertama saya lakukan adalah melakukan latihan soal. Apa yang dimaksud dengan latihan soal? Jadi, saya memiliki beberapa buku sumber untuk Kofol Preparation Course atau untuk kursus persiapan test nah, dalam buku-buku sumber ini telah ada berbagai macam set soal yang bisa kita pelajari. Nah dari set set soal itu saya melakukan latihan, saya mengerjakan soal-soal tersebut. Nah untungnya dalam beberapa buku sumber tersebut terdapat strategi-strategi menjawab soal yang biasanya bisa kita pakai untuk menjawab soal-soal TOEFL. -soal Oleh karena itu setiap harinya saya melakukan latihan soal dan saya berusaha untuk menerapkan strategi menjawab soal tersebut untuk ketiga bagian yang ada pada TOEFL yaitu listening, structure, dan reading ketiga bagian soal tersebut memiliki strategi menjawab soal yang berbeda. Setiap soal ini saya lakukan setiap hari kurang lebih 1 sampai 2 jam dan saya lakukan ini karena pada dasarnya agar kita bisa jago dalam mengerjakan TOEFL kita harus terbiasa. Dan salah satu cara untuk membiasakan diri adalah dengan mengerjakan soalnya setiap hari. Dengan semakin terbiasa kemungkinan skor TOEFL kita akan semakin besar. Nah kalau kalian ingin tahu salah satu strategi menjawab soal, terutama pada bagian TOEFL Reading, kalian bisa cek video saya yang ini di mana kalian bisa tahu trik menjawab soal tanpa membaca teks TOEFL. Mengerjakan latihan soal ini juga bermanfaat dalam meningkatkan fokus kita dalam mengerjakan tes TOEFL. Bayangkan saja, kita harus mengerjakan tes selama lebih dari 2 jam. Kebanyakan dari peserta yang melaksanakan tes TOEFL akan merasa bosan dan menandu. Nah, Salah satu keuntungan mengerjakan latihan soal setiap harinya dan semakin terbiasa dengan soal-soal tersebut adalah fokus kita dalam mengerjakan soal TOEFL akan semakin meningkat dan kita tidak akan cepat kelelahan atau mengandung. Cara kedua yang saya lakukan yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa cara belajar yang paling efektif menurut saya adalah dengan mengajarkannya kembali atau menjelaskannya kembali. Sebagai contoh, ketika kita menemukan kosakata yang baru dalam text reading, TOEFL coba kita jelaskan kembali kosakata baru tersebut kepada orang lain dan mencoba menggunakan kata tersebut dalam kalimat dan memetarakannya secara lisan kepada orang lain. Jadi kita tidak hanya belajar tentang kosakata dalam reading saja, kita juga Melatih pemahaman kita dengan menjelaskannya kembali secara lisan atau speaking kepada orang lain Tidak hanya di bagian lain pun, dalam konteks grammar atau structure, Coba jelaskan kepada orang lain, sampai orang tersebut paham atau mengerti Hal ini saya pikir sangat efektif karena hal yang kita ajarkan tersebut Akan semakin menempel di otak kita dan kita akan semakin paham dengan materi yang kita pelajari tersebut nah itulah pengalaman saya mengambil tes ITP TOPEL dan dua hal yang saya lakukan agar saya memperoleh skor TOPEL yang saya inginkan mudah-mudahan bermanfaat my name is Andrea and I'll see you around bye-bye.